Layaknya pasangan suami-istri di dunia nyata, pasangan suami-istri Ikatan Cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka juga tak ketinggalan untuk ikut tren maternity shoot. Mengabadikan momen jelang kelahiran anak pertamanya, dalam tayangan Ikatan Cinta episode 518 beberapa waktu lalu. Andin Amanda Manopo dan Aldebaran Arya Saloka melakukan pemotretan maternity shoot di rumah. Tak perlu beralama-lama simak videonya. Yang pertama boyong Reina Tidak hanya berdua, di sesi awal Amanda dan Arya melakukan maternity shoot dengan memboyong Reina Farah Sakila anak sulung pertama mereka Mengambil lokasi di kamar bayi, Amanda dan Arya berpelukan mesra Sementara Farah tampak menggemaskan bergaya di keranjang tidur sang adik Yang kedua cium perut Pose klasik dan andalan ketika maternity shoot, ya pose cium perut juga tak luput nih di sesi maternity shoot Amanda dan Arya. Arya yang tampak ganteng dalam balutan kemeja putih digulung lengannya dan celana panjang warna hitam, tampak mencium mesra perut Amanda yang cantik berbalut maternity dress motif polkadot warna coklat tembaga. Yang ketiga, elus perut. Bukan hanya cium perut, di maternity shoot kali ini juga tak ketinggalan pose elus perut loh. Terlihat Arya mengelus sayang perut Amanda sambil memandangi perut sang istri.